serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita kita lihat ada punya special banget ya dari Kak Asila Kasihlah ini semalam mengunggah sebuah postingan foto momen spesial nih bareng Bunda Lesti Kejora. Ini saat perayaan hari ulang tahun Kasih lah, Masya Masyaallah. Dan nah, kita juga soft banget ya dengan kalimat caption yang dituliskan. Thank you so much buat semua yang udah datang tanggal 30 kemarin. Seneng banget aku katanya tuh. Wow, masyaallah banget ya seneng banget nih. Makasih didatangi oleh kawan dan tentunya orang-orang hebat Luar biasa, kita juga makin bangga Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Amin Dan kita juga para ke kabar selanjutnya Tentu kita juga mendapatkan vitamin bahagia yang baru diunggah di jam-jam kunti di para sahabat ya Ternyata ini buka puasanya Leslar bareng Kak Tio Santi. Cidungan di jam kunti membuat kita semakin bahagia dan bangga banget ya. Memang idola kesayangan kita selalu seperti ini. Vitamin bahagia muncul-munculnya di jam-jam kunti. Wow. <tuh> Bukbernya persahabat ya sama Kak Tio Santi. Pasti ada sesuatu pembahasan pembicaraan yang sangat luar biasa membuat kita semakin penasaran mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, amin kita lihat potret momen spesial Katia Santi dengan Lesti dan Rizky Tuh, oh, cute banget ya Buddha Lesti lihat senyumnya membuat kita semakin semangat ya puasanya tetap tentunya dukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Momen ini pun direpost kembali Oleh akun Lesler Underskursi Ada kalimat caption yang dituliskan Bun, please deh Kenapa sih? Makin hari makin cantik Bikin mimin makin insecure Masya Allah Please bun, please Nggak kuat aku tuh Aduh, Masya Allah banget ya Tolong Papa Bi Tolong kasih tau bunda kalau glowing itu jangan kayak gini caranya aduh masya allah banget ya memang perhatikan lesi gejala makin hari makin glowing nih sahabat ya luar biasa semakin cantik semakin tentunya bersemangat yuk kita juga semangat ya seperti idola kesayangan yang selalu terus semangat untuk selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya Dari akun Azzahra3461 mengatakan di kolom komentar Cantik itu biasa, tapi cantik plus manis itu luar biasa Bunda Lesti, Salfok bagas makan, pakai masker Wow, ada yang Salfok dengan bagas yang di belakang makannya pakai masker itu Pak Sehbet ya, sahabat, ya. <laughs> Inilah warga Konoha Selalu aja tentunya Selalu membuat kita bahagia Masya Allah Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada potret yang diunggah oleh Kak Tia Santi Memposting foto bareng Leslar Ini saat berbuka puasa bareng ya Dan kita lihat juga kalimat yang dituliskan oleh Kak Tia Santi Buka puasa bareng dengan anak yang baik Humble, pasangan yang romantis Bilar Lesti Kejora Wah, Masya Allah banget yang kembali nih terbukti Bahwa Lesti Bilar ini adalah pasangan yang baik Pasangan yang humble Yang sangat romantis Semoga selalu seperti ini ya Tetap terjaga, konsisten Dan mudah-mudahan selalu menginspirasi Untuk banyak orang Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Ratila Sendara Bahagia selalu Leslar kesayanganku dan Mama Tio Santi yang baik hati Masya Allah responnya Tanggapannya positif banget persahabatnya dari para sahabat Leslar Kita doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Berikutnya juga persahabat pasti ini yang paling ditunggu warga Konoha Karena sahurnya Leslar Alhamdulillah bisa berdua nih ya Lesti dan Bilar Sahur sambil ngonten Wow, ditunggu banget nih konten sahurnya dari idola kesayangan kita Masya Allah banget ya <gif> Masya Allah, luar biasa Tentunya pasti ditunggu banget konten sahurnya Alhamdulillah rezeki Bilar, Lesti Kejora Sahur bareng di rumah Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan Yang kita rasakan Pasti ditunggu banget oleh warga konohan